Halo teman-teman, balik lagi di channel Burung Biru TV dan apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan merekam pemandangan alam yang ada di Desa Dukuh kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Ini lokasi di pinggir sungai Dukuh ya teman-teman dan untuk teman-teman yang butuh pemandangan seperti ini bisa langsung saja download videonya karena video ini bebas copyright atau bisa digunakan kembali Video ini tanpa musik ya teman-teman jadi suara aslinya Oke langsung saja saya rekamkan pemandangan alamnya sampai ke arah sungai Terima kasih dan selamat menonton